Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti, be lovers, Belovers, serta lihat love lovers dimanapun Anda berada. Selamat pagi, kembali di TV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar bahagia di dari idola kita, Lesti dan Rizky. Bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini, Bang Min akan menyuguhkan kabar-kabar spesial di pagi hari ini bersama ya ke kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat luar biasa jawaban Rizky Bilar ketika di kasih pertanyaan mengenai Leslar Entertainment persahabat ya saat diwawancara apa sih gebrakan baru dari Leslar Entertainment itulah pertanyaan dari Mas Wawan untuk seorang Rizky Bilar jawaban Rizky Bilar persahabat ya harapan yang tentunya paling utama semoga tim Leslar semakin solid dan mudah-mudahan persahabat ya terus memberikan karya-karya terbaru dan untuk harapan Rizky Bilar Karena Lester Entertainment ini adalah korporat yang lagi merintis Semoga persahabatnya Lestler Entertainment ini semakin maju Amin Itulah harapan persahabatnya untuk Lester Entertainment dari seorang Rizky Bilar Semoga harapan dan cita-cita yang diimpikan, yang diinginkan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora Ini selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun sabedoting atas karena selar disimak para sahabat di kalimat caption yang dituliskan assalamualaikum bismillah ya Allah semoga semua harapan dan doa baik kita untuk mereka dan untuk diri kita masing-masing Allah ijabah sehat bahagia dan berkah hari ini untuk kita semua amin ya Allah ya robbal alamin amin persahabat ya kita aminkan doa doa baik mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan Tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan positif yang diberikan. Kita simak persahabat dari akun Siti Nur Hayati 9454 mengatakan, Waalaikumsalam, amin, semoga semua doa-doa baik, Allah ijabah, Allah kabul, amin. Masya Allah banget ya, kita bahagia dan bangga sekali banyak respon yang positif selalu diberikan oleh orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian, persahabat disimak juga ini ada momen spesial saat Bunda Lesti tampil di panggung Indosiar. Kita sebagai warga Konha pastinya persahabat yang sudah merindukan, sudah kangen Bunda Lesti nyanyi bareng teman-temannya di atas panggung Indosiar. Masya Allah banget ya. Semoga Bunda Lesti ini selalu sehat, selalu terus berkarya, doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Karena Dangdut Academy 5 itu segera tayang di Indosiar live, persahabatnya disiarkan secara langsung. Bunda Lesi sudah dipastikan akan tampil menjadi juri di acara Dangdut Academy 5 nanti. Doakan, support dan tentunya selalu mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Selanjutnya, persahabat, disimak juga. Di sini ada sebuah postingan. Momen saat Bunda Lesti menjadi bintang tamu di acara Kang Sule, persahabat Memang sebelumnya banyak sekali Orang-orang atau netizen-netizen yang selalu nyinyir, yang selalu mengkritik Tidak baik nih persahabatnya kepada idola kita ini Banyak yang mengatakan kalau Bunda Lesti Kejora itu niru-niru karya orang Dan di sini bersahabat persahabatnya membuktikan bahwa Bunda Lesti Kejora ini mempunyai kualitas yang luar biasa bisa Kang saja persahabat ya Bunda Lesti sudah bikin single baru dengan penyepinya senior Ternyata Bunda Lesti kejuara menginginkan persahabat ya, Untuk membuat single baru dengan Datuk Siti Nurhaliza Wow, keinginan yang luar biasa, masalah banget ya Mudah-mudahan persahabat Bunda Lesti segera tentunya duet bareng Siti Nurhaliza Dan punya Single terbaru, amin Kita tentunya salvok dengan kalimat komentar yang diberikan persahabat Salah satunya dari akun Yunsi12 disitu mengatakan Nah ini juga good job Mimin Insya Allah bisa segera terwujud duetnya Kalau ada yang ngata-ngatain Bunda El Niru-Niru Bisa kasih lihat aja video-video lama di persahabat yang bilang niru-niru sih memang orang-orang yang tidak tahu Dengan sosok Lesti kejora persahabat ya Kalau bunda Lesti itu mempunyai kualitas yang sangat The best banget kesenangan kita selalu membuat kita bangga Dan berikutnya, persahabat, ini juga yang membuktikan Datu Siti Nurhaliza Ini mengunggah sebuah postingan di laman akun Islam pribadinya Dan menuliskan sebuah kalimat Bagi menunaikan permintaan ramai untuk saya mencabar rakan rekan artis di Indonesia. Saya teringin nak dengar kasidah jalan daripada Reza Zakaria dan Lesti Kejora. Terima kasih sekali lagi kepada para peminat dan juga rekan-rekan artis yang turut menyanyikan dan menyahut Kasida Challenge. Wah, wow, Masya Allah banget tersahabat. Inilah idola kesayangan kita sampai ditantang untuk menyanyikan lagu datuk Siti Nurhaliza. Luar biasa kebanggaan dan pastinya selalu membuat kita semakin sayang kepada Bunda Lesti dan rizky Bilar. Masya Allah banget ya, persahabat ya. Kita selalu dibikin takjub kepada seorang Lesti Kejora. Dan selanjutnya, disimak juga persahabat ada unggahan dari IGSC-nya Mas Gong Li semalam. Mengunggah sebuah postingan video persahabat ya. Leslar Entertainment. Ini merayakan anniversary yang satu tahun. Dan ada sebuah kalimat dari Mas Gong Li. Entertainment. Gak kerasa ya dari waktu ke waktu ternyata sudah menjalani satu tahun ya perusahaan ini Dari duka maupun suka makasih ya semua Atas semua support dan kerjasamanya Itulah ucapan terima kasih dari Mas Gongli untuk semuanya Semoga semakin solid ya untuk tim LE Dan semoga semakin berkembang, maju, sukses, amin Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya